Oke, wiluseng enjang masukem, Assalamu'alaikum. Alhamdulillah, niki sakit. Soal niki maleh, yeah. pohon dalu, derek, letak. Hala <laughs> yang <laughs> <guna> ngopi ngopi aja, ndek keni. Hala diadini, ndek adik adik saya free di pohon dalu, guys. Suasanane asrep, tapi sekecoh. Yeah. Seger, sakit. Niki, guys, mungkin natseng ngobrol-ngobrol, ale. Mugi mangge tetes dokumentasi, tetes peeling, tetes mungkin gue sinau, gulo panjen dengan mungkin sakit permen ke palka kemilian gue alhamdulillah. Mungkin mungkin ngatur, nah ini gue lo kan sowan sepindah masuk ke dunia gue ketinggalan sekitar tahun 2016. Yeah. Nah kalau memang gue Alhamdulillah, juta dan sampai hari ini masih langgeng raket list duluran, alhamdulillah nah semenjak kulo dipanggil nih kali masuk geniu kan mungkin dari ngerti kulo tanglet nih babakan apa gitu mungkin wagu butoyang nih yeah. panjang dengan mong yeah. di asuh masukin mungkin niku mas mungkin sakit babar babakan Wagu butoyan niku Napa setelah sangkan baran kados katus nopo kali uh, Mungkin kedapuk ngemong niku, bian bienni pripun mungkin kan mesti kan gih. Ponten nopo gih, istilahnya nopo dawuh, dawuh nopo mungkin kedapuk, atau mungkin nasab, nah mungkin sageti dibabar makanan. Yeah. Ya, ini masalah waktu video, mungkin Jan mungkin. Jawa ini mungsederhana ya, kondisi lingkungan sekitar niku yih, Nom, kum, Jadi, nom jarang sih merantau bisa penggaul ini gue nonton game, perjudian, main teman dan sebagainya. Wihit SMP menikah belum, ya nggak ngraos Maksudnya nih masalah bahkan sedang SMP menikah memang belajar, belum membaca dari kakek ya dari sinbar, makasih udah join Bakasan sune selalu menghasilkan uh, sesuatu sing sampai sekarang iku masih masih kula ingat-ingat urip kuwi kudu urup, urip kudu murup. Mbuh, najan dadi lilin, mboh najan dadi blarak, najan dadi opo niku kudu murup. Najan to ku entek, awakmu ndang entek, paribasanene kudu urup ngaten. Dadi iso Madang iki wae tengen iso manfaat rak ya nang Niku neng wajangan simbah Nenun, so, mungkin sakit ribon babar panjenengan panjangan Kasan rejo menikah mungkin secara darah niku nopo mungkin silsilah pun kali panjangan ribon. Mbah yeah. Kasan rejo menikah simbah kula terus bapak ibu bapak. Bapak ibu bapak lah bapak, nah, bapak anak, kenapa putra bajeng saking simbah kasan rejo, atas eh, kawet alit memang ngatur menikah, atas memang kasriwasih saking bapak niku memang kedekatan nih, kula kali simbah menikah sakit banget, jadi misalipun kula niku nangis, budeng, nopo, ngatir, niku mong, pun kulo nangis, budengin, nopo, ngata niku mau nyebun anu rasul simbah, makanya di generasi rasul simbah mesti terus menang hmm. menang sabit itu lah. Saking menekok mungkin uh, apa enggak? Cakep banget kan kali simbah. Iya. Yeah. Memang yeah. nah, secara umum kan simbah biasanya lagu mencerak kali putu. Iya. Yeah. Nih mungkin lah putu nible nggak betul nengam pangjengengan. Iya. Gitu. Yeah, putu nih katah, terus ada adik, -adik lo ya anak-anak yeah. lek like menekokan katah, keti nandur nandulur. Lah kebetulan kalau menekok Eh, ini putu lanang. Seng paling apa? Eh, putu lanang songkok bapak niku, dengan e bapak menikah. lanang dewi, katanya. Dia masih oh. anak lanang dewi songkok. Berarti, Kakung Barat Kakung Barat putu nge. Kakung Barat Iya, oh, mungkin. Nih, kemudian jadi jadi disepuhkan. Iya, iya, iya. Cewek-cewek, cewek, cewek. Cewek, Nah, mungkin sepengilingan, sepengingat panjenengan mengenai Kasan Rejo wonten lurah menikah sampai beliau kabur dudiru, kiprai pun yang mungkin dados contoh sing jenengan mungkin saat menikah diteras jenengan itu, apa mau masuk? Iya, harus yeah. menabisin menikah, diangkat mudin Dada semutir, enggak tawang manggung riki, dada uh, tukang ngurus jenazah, tukang nopo, enggak kirim tahlil, yeah. yasin tahlil, menikau wilayah, pun buat enamung lurah, oh malah langkung langkung langkung wiar, okay. nanu, yeah, yeah, teng yeah. beji, teng galsari, teng ledok sari, padahal zaman semanten jadi wonten wanter nih kendaraan. Lampah benar. Lampah, sewaya-waya, jam kali dalu, jam Tigo Dalu, jam Sumbil Dalu. Karena itu memang e, pun Simbah Meniku karena amanah Meniku. Amanah yang memang sudah disanggupi, eh, tetap mau, sewaya-waya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan kakek, kebiasaan Simbah Niku, memang kenapa enggak? <coughs> Gula-gula-gula sinaoni, gula-gula wow, gula sinaoni, dan Dih. sebagainya. Berarti Simbah Meniko menaik, mau titik kaum ini pun napa benten? benteng? Mutine, pak pa kaum lah lepak mutine. Oh, bateran, bateran. Datar nih Simbah Meniko, buatan di buatan konten kaitannya kali pemerintah. Oh, lajeng, kacar panu, bisa pilihlah caranya. Berarti langkung langgungan nanti ya. Kenapa istilahnya? Uh, tidak terkait dengan tapi lebih ke masyarakatan ini iya, gitu. lebih iya. ke, jadi tumbuh secara organik iya, dari masyarakat iya. yang istilahnya nampeng nggih diparingi amanat, amanat nih iya. walaupun iya. ngemong iya. bahkan kemudinan nih wong iya. cara nengi kayak ini sih soal iya. ngajen zaman semua. menawi kan pulau piambak gih alhamdulillah uh, zaman cilik kan terus saya ngalami dengan pak mudin iya. pak taslim suwargi nih gih dengan pulau cuma memang karena mungkin akrabnya ada di ranah kematian yeah. pagi ini tuh tahlil, tahllil yeah. pesarean yeah. nah non saya mungkin saya kedipun napa nggih babar segede mengenai istilah nggih, fungsi atau peran modin sing di luar babakan napa istilah kematian nih kembali sebenarnya banyak terus nih yeah. untuk orang kajatan hmm. Orang hajatan itu biasanya, nih, hajatan itu anu, nih, suku mantu, mantu, sunat suku suku suku memang e, tukang suku suku suku suku suku suku dan sebagainya biasanya untuk suku hari atau suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku suku perkawis suku suku oke, termasuk juga anu sambat curhat oke, atau mungkin nyuwun istilahnya nampak, mungkin bimbingan atau petunjuk atau nasihat men Memang tidak ada kalau simbah mboten buatan bikin majelis-majelis seperti sekarang lah maksudnya. Oke. Tapi apa namanya bah uh, mbah Kasan Resul itu memang bener orang-orang orang yang yang benar-benar dihormati gitu maksudnya. Nggih atine dituakan karena memang dituakan. beliau terbukti mampu mem memanggul amanat nih om sakit yeah. pun paringi kepercayaan amanat yeah. kalian warga jadi niko non menawi kemutan Mbah lecok meniko lahir tahun pinten mungkin ibu beli kelingan yeah. kalesetane menawi lahir pun nubatan nubatan mangkot anu gitu. yeah. nah menawi nanti simbah nanti Bapak Menikah hmm. nih, simbah menikah, umurnya sampun 111, niku nambah situ niku. 111 niku beliau wafat di tahun. Tahun berapa gih? Kula kayak mutanin namun sasi mawan, sasi rezep oh. tanggal tanggal, pinter gak tanggal 14 rezep nih. Nasehat wong dulu kan sempat serius bapakan Ali, Ali ini kan putranya Perpajakan yang yeah. Nek kalian kelentu ngemot-ngemot kan. Simbah kakung ini setelah ali umur tiga tahun. Ya yes, sekitar itulah sekitar tiga dua tahun. Dua ya. tiga tahun yeah. gitu. Misalkan tipe nopoeng gitu, angen-angen lah. Oke. Yeah. Diperkirakan berarti asumsinya kan sekitar nih ali lahir antara tahun dua ribu dua ribu satu, jadi simbah kakung ini mungkin kapundut dengan tahun dua ribu tigaan gitu. Antares gitu. Antares. Jadi kan sakit pun itu ngat 108 delapan. 2003-2003 kan kurang Jih. lebih kan sakit komponnya? itu berdekatan Pak sama Setia si <tuh> Mbah Ani, Setia si Mbah Husnan oh, oke okay. Iya iya iya iya iya Setelah uh, sing sakit nyambung sama menikah Kali amal-amal pun Mbah Kasan kan Dungu ini kali amal ini Awai diwisi ini tipe hari ini umur nih, kimuki-kimuki tetes, ngapain pun tinggal aja tetes Ya, jari, ya. tapi mau luar biasa tetes, kan serius uh, meniko ngendikan menawi ngendikan niretane, ngatengkan ngantek dimu ini uang beda sih bah meniko, mergonye persarungan. Hm. Tadi nanggalas gosarung, nanti-nanti gosarung dan sebagainya. Jadi memang Uh, dunia tidak berpihak sama pembahasan, tapi kebesaran hatinya luar biasa yang yang sampai sekarang itu masih kuluh belajar sama Simbah itu jadi pernah pembebasan tanah, itu kan tanah OO itu Mas, jadi yeah. Candi Menggung ke sana sampai MI itu kan dulu katanya tanah OO itu OO ini apa namanya Mas? OO ini, tanah sih tidak bertuan Oke, okay, nah, akhirnya jadi tanah pemerintah itu nah, di e, pembebasan itu dan itu dikasihkan sama sedulur-sedulur siapa yang belum punya rumah jadi Simbah sendiri tidak pernah minta die. dari itu die. terus ini kumpah mungkin saat sa pengingati pun Pak Jendengan, menangis Simbah ya. yeah. nanti ini kan aktivitas beliau selain menemani masyarakat, baik di saat duka maupun sukan itu, aktivitas beliau hariannya pun apa sih Simbah itu harganya tani, tani, tani, ada, seperti pada nge. Umumnya, nge. tapi pola taninya simbah sama pola tani yang sekarang kan berbeda. Jadi, uh, mungkin karena apa namanya, apa nge, uh, tentang vegetasi dan sebagainya, mungkin diperhitungkan sama simbah-simbah dulu ya. Nge. Jadi, kalau nanam itu enggak mesti jagung, jadi biar tembako, kemudian nanti diganti jago Oh, nanti eh, nanti wonten vegetasi tembako gitu lho. Tembako nih? di sini dulu tembakonya itu oh. subur banget. itu juga hasilnya pun? Kalau dulu saya belum ngerokok sih masalahnya oh. ya, tapi simba mireng-mireng saking anu. Si ya, kan itu dibikin apa namanya? Bikin udah dhewe itu lho, ninggalin dhewe. Dan ternyata prosesnya tinggi, tinggi. susah, susah nih kok proses-proses nggak uh, tembakau itu. Ye. Bukan masalah susah lah apa nanam, merajang itu mudah. Dan sabar, yang pertama sabar, yang kedua ketika ada orang meninggal ye. itu harus dipindah tempat. Oh ngatun? Gih, dari upetan-upetan tembakau-nya kan diupet Diupet itu dibunteli sama debok. Jih, jih. Sedang itu ta? Kalau nanti meninggalin nggak tunggu tunggu daerah teman-teman nembong gitu. Lah, ini kok ketika ada yang meninggal, masih dipindah. Oh. Harus dipindah. Ini kok berpengaruh nih ya, Mas? Ya, mungkin ada pengaruh-pengaruh apa, cuman kalau itu saya kurang detail ya, jih, jih. Informasi itu kurang detail dari Simbah Mbak. Cuman harus dipindah, jih. gitu. Oke, mungkin ini kok bawa lah. Mbak Leni itu gak nih, Mbak Kasan, muki-muki penarinan khususnya waktunya. Muki-muki tato pun, ya Mbak E, terus ke anak buku